serta klik tombol notifikasinya tujuannya agar channel ini terus berkembang untuk selalu menggambarkan kabar terbaru kabar baik dan bahagia seputar Leslar tentunya baiklah para sahabat untuk menemani santai sore kalian saat ini, bang Imin akan menyuguhkan kabar spesial dan pastinya info-info menarik serta kabar terbaru dari Lesti dan Rizky Bilal ke kabar pertama kita awali dengan kabar spesial yang kita dapatkan dari Papa Bilar. Di laman akun Instagram pribadinya, 34 menit yang lalu, mengunggah sebuah postingan foto sewaktu masih kecil persahabat ya. Waktu bisa nang kurap nih Papa Bilar dan kita lihat slide kedua itu ada Baby dengan gaya yang sama. Masya Allah banget ya Abang Fatih memang luar biasa mirip banget dengan Papa Bilar. Masya Allah, bahagia dan bangga ya kepada idola kesayangan kita. Semoga selalu sehat dan selalu diberikan kebahagiaan. Amin. Di postingan ini pun ada sebuah kalimat caption yang dituliskan oleh Papa Bilar: "Alhamdulillah, tepat hari ini ngerasain ulang tahun pertama sebagai ayah." Setelah gak sengaja lihat foto masa kecil, baru gua sadari ternyata anak gua mewarisi bakat gemes gua sejak bayi. Wow, luar biasa banget dia ya. ternyata diamati langsung oleh Papa Bilar tuh, Abang El. Luar biasa banget ya. Hingga komentar pun banyak sekali diberikan. Salah satunya dari Kokris Sebastian mengatakan, Happy birthday, Rizky Bilar. Panjang umur, bahagia, sehat, dan makin sukses main biliarnya Wow, Masya Allah banget ya. Doa-doa baik, semoga diijabah dan dikabulkan. Amin. Dan kita lihat juga, para sahabat ya, ada sebuah kalimat yang dituliskan Papa Bilar, Ternyata dulu bayi gua agak tirus ya Gak kayak sekarang katanya tuh Masya Allah Dan kita lihat juga selanjutnya Maaf gak bisa bales satu persatu Terima kasih atas doa baiknya tuh, Masya Allah banget ya Terima kasih dari Papa Bilar Untuk yang mendoakan Mudah-mudahan ya doa baiknya juga Kembali ke yang mendoakan Amin Berikutnya persahabat kita simak juga Berkah anak soleh nih BBL dan Bunda Lesi Kejora tentunya mendapatkan endorse Wah, Masya Allah banget ya Walaupun jalur iklan, kita senang banget nih melihat kekiutan dari Abang Fatih Semoga selalu membawa berkah dan selalu menjadi kebanggaan kedua orang tua Momen ini pun diunggah kembali oleh akun sahabat doting underscore leslar Disimak juga para di kalimat caption yang dituliskan Masya Allah, Alhamdulillah, rezeki anak soleh ya nak, berkah barokah ya bun, salva Bunda Lesti cantik banget. Wow, pasti Bunda Lesti memang selalu bikin salfok kita semuanya, setiap hari memang selalu tampil sangat cantik. Kemudian, disimak juga persahabat, info untuk warga Konoha, ini wajib untuk ditrendingkan. jam 4 sore, akan hadir single terbarunya Bunda Lesti kejora peluncuran perdana persabat ya hari ini tanggal 12 Juli pukul 16.00 waktu Indonesia Barat di channel YouTube 3D Entertainment segera Lesti sekali seumur hidup tuh persabat ya single terbaru bundar Lesti hari ini launching kita wajib dukung support apapun yang terbaik buat karya-karya idol kesayangan kita persabat ya ini tugas kita semuanya untuk trendingkan. kan Lagu single terbarunya bunda Lesti Kejora, yuk sama-sama kita tetap semangat, tetap kompak dan solid mendukung yang terbaik karya-karya idola kita. Selanjutnya kita lihat juga di unggahan TV Karlina dua jam yang lalu, terus yang memposting sebuah foto ada keluarga besar dari papa pilar juga, masya Allah banget ya. Kita selopok dengan kalimat caption yang dituliskan, 12 Juli 2022 adalah hari yang spesial untuk dua orang kesayangan aku selamat ulang tahun Mbak Nini Karlina dan Bang Rizky Bilar omrik, sehat-sehat selalu semakin sukses semakin lancar rezeki dan karirnya dan bahagia selalu dengan keluarga yang disayang Amin ini doa tulus banget ya dari TV3 untuk keluarga Nini Carlina dan keluarga Rizky Billar Mudah-mudahan doa baik juga Kembali ke Teh Fitri Carlina yang mendoakan Masya Allah banget ya Kita bangga Karena Leslar banyak yang sayang di sini terbukti banget tuh Banyak sekali orang-orang yang mendoakan Untuk Rizky Billar dan Bunda Lesky Kejora Selanjutnya persahabat kita lihat juga info dari Indosiar Jangan sampai lupa persahabat Di malam hari ini bakal hadir juga kejutan Yang akan diterapatkan Lewat pertandingan sepak bola antara MU bersama Liverpool malam hari ini jangan sampai lupa disiarkan secara langsung di Indosiar pukul 19.30 waktu Indonesia Barat. Karena bakal ada kejutan dari Bunda Lesti dan Papa Bilar yang menonton secara langsung di stadion di negara Thailand. Kita menunggu jambak-jambakannya Leslar ya, pastinya seru banget di malam hari ini. Yuk, sama-sama kita support, tetap semangat, tetap optimis. Mudah-mudahan kita semua juga selalu sehat dan bahagia, dan selalu dimudahkan segala urusannya. Amin. Kita masih menunggu cidukan terbaru, kabar baik dan kabar bahagia selanjutnya di sore hari ini. Jangan kemana-mana terus ikuti channel Diva TV yang selalu mengabarkan kabar terbaru, kabar baik dari Leslar tentunya.